Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Ibu Silviana nah pada pelajaran kali ini Ibu akan membahas materi kelas 4, tema 4, subtema 1 pembelajaran 1 mengenai berbagai jenis pekerjaan oke langsung saja selamat belajar dan selamat menyaksikan nah coba kita perhatikan lingkungan tempat tinggal kita apakah kita tinggal di pegunungan di daratan rendah atau di wilayah pantai nah bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana pekerjaan apa yang ada di sana untuk memahami ayo kita pelajari video pembelajaran berikut apakah kalian tahu ini jenis pekerjaan apa? ya betul ini jenis pekerjaan petani nah apakah kalian tahu petani itu bekerja di mana? ya betul petani bekerja di ladang atau sawah Oke, untuk gambar selanjutnya Nah, berikut adalah jenis pekerjaan Ada yang tahu jenis ini apa? Ya, betul Jenis pekerjaannya adalah nelayan Nah, tahukah kalian Dimana nelayan itu bekerja? Betul Nelayan bekerja di lautan Kalau untuk selanjutnya Ada yang tahu? Ini di mana? Ya, betul Ini di kebun teh apa kalian tahu teh tumbuh di mana teh tumbuh di daratan tinggi. Nah manfaat dari teh itu sendiri yaitu dapat mencegah kanker, melancarkan sirkulasi darah, melangsingkan tubuh dan sebagainya. Nah apa kalian tahu jenis pekerjaan apa saja yang terlibat dan proses pengolahan teh? melalui berbagai proses yang pertama itu melalui perkabunan teh yang kedua memetik daun teh yang ketiga mengolah daun teh dan yang terakhir itu melakukan pengemasan teh banyak masyarakat yang menikmati teh akan tetapi tahukah kalian adik-adik tentang proses pembuatan teh nah untuk mengolah teh menjadi minuman banyak jenis pekerjaan yang terlibat ada penanam teh pemetik teh penggiling daun teh, dan pengemas teh. Nah, dari berbagai jenis pekerjaan yang tadi telah disebutkan, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan. Nah, di sini ibu akan membahas dua jenis pekerjaan yang berbeda tersebut melalui diagram PEN. Yang pertama, jenis pekerjaannya itu ada petani dan nelayan. Nah, jika petani itu bekerja di darat atau di ladang sedangkan nelayan bekerja di air atau lautan kemudian petani bekerja bercocok tanam sedangkan nelayan bekerja untuk mencari ikan dan sejenisnya nah kemudian petani bekerja pada siang hari sedangkan nelayan bekerja siang dan malam nah untuk persamaannya Petani dan nelayan sama-sama bekerja untuk mencari bahan kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya, begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaannya berlebihan akan merugikan kita. Mengapa menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam itu penting? Yang pertama, yaitu untuk menjaga flora dan fauna dari kepunahan. Yang kedua, mencegah terjadinya bencana seperti tanah longsor dan banjir. Kemudian, yang ketiga, mengurangi pencemaran lingkungan sehingga dapat menanggulangi ancaman rusaknya ekosistem. Yang keempat, agar SDA dan air tetap tersedia dan mudah didapatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan yang terakhir, agar pemenangan alam. Akan tetap indah, lestari dan terjaga Dari pembelajaran tadi, kita jadi tahu ya bahwa tumbuhan itu sangat besar perannya dalam kehidupan kita Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan, penjaga lingkungan di sekitar kita Nah selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang Salah satu contohnya adalah tanaman bakau Berikut adalah manfaat dari tanaman bakau Manfaat tanaman bakau, yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai, bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Kemudian yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Kemudian yang ketiga, sebagai perangkap jad-jad pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Kemudian yang keempat, dapat menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Kemudian yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta bawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pulau pantai kemudian yang terakhir dapat mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang mungkin cukup sekian pembahasan materi kali ini jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di padlet.com ya di https://padlet.com/sylvien19/kelas4. Nah untuk eh, video terakhir, ibu memberikan kuis yang harus dijawab ya. Ada tiga ku, ada tiga soal kuis. Yang pertama itu yang soalnya satu, tuliskan jenis pekerjaan ayammu dan apa saja bagian pekerjaan yang dilakukannya yang kedua apakah kita selama ini telah melakukan pelestarian lingkungan dan menjaga alam sekitar yang ketiga sebutkan contoh tindakan sederhana pelestarian lingkungan Nah, soal-soal ini dijawab dan dikumpulkan setelah materi ini ya mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini semoga bermanfaat ya adik-adik Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Bye